Kenalkan, namaku Jono Jono Tarjana Aku adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang sederhana Di sebuah kampung dari tepian sungai Cimanuk, Indramayu, Jawa Barat Usiaku 18 tahun Aku seorang siswa dari SMK 19 Indramayu Salah satu sekolah menengah kejuruan yang paling tua di sana Ini adalah kisah hidupku Aku selalu datang ke sekolah pukul 6 pagi Dengan sepeda tua yang usang hampir termakan zaman Tak hanya itu, seragam sekolahku yang telah kusut pun masih selalu aku pakai Embun pagi, debu jalanan, hujan deras adalah teman setia dalam perjalananku Aku selalu bersemangat datang ke sekolah meskipun hampir setiap hari aku selalu terkena masalah mulai dari nilai matematika yang tak pernah lulus sampai pelajaran fisika yang selalu mendapatkan nilai 5 aku memang terlahir bukan sebagai lelaki yang cerdas tapi aku juga tak mau menjadi lelaki yang pemalas karena aku punya impian bisa menikah dengannya wanita yang setiap pagi selalu aku pandangi dari jendela kelas Aku selalu menghayal menjadi seorang lelaki yang paling istimewa dalam hidupnya Juga menjadi orang yang paling dia cintai Sampai nyawa berpisah dengan jasad ini Ini hanyalah imajinasi sampah Dari seorang lelaki miskin yang buruk rupa Lelaki yang ingin menjadikan dirinya sebagai ratu Yang siap merawatnya sampai habis usia Ini hanyalah monolog lelaki lemah yang hanya bisa mencintainya dari jendela kelas Yang selalu menikmati senyumnya dengan rasa welas Sampai lulus sekolah, cintanya tak pernah terbalas Sekali lagi, hanyalah imajinasi sampah Dari seorang lelaki yang depresi karena cinta Cenderung gagap dan agrofobia permanen Karena terlalu sering menikmati senyumnya dari jendela kelas Ini hanyalah imajinasi sampah yang ingin aku angkat ke dalam kehidupan yang nyata bagaimanapun caranya aku akan berusaha walaupun harus membelah gunung hanya dengan sebuah belati pramuka